waduh rejeki saya kok segini doang ya sedikit amat dan akhirnya kamu sering kecewa mungkin itu karena kamu salah mengerti bahwa rejeki itu tidak sama dengan gaji gaji itu uang rejeki bisa berupa banyak hal kemudahan, kesehatan, kebahagiaan gaji itu dari perusahaan rejeki itu dari Tuhan gaji itu bisa diperoleh dengan kerja rejeki itu diperoleh dengan iman Gaji itu mudah terduga, tapi rejeki sering datang tidak terduga. Gaji itu walaupun mungkin sudah besar, tapi tetap aja kurang. Tapi rejeki itu selalu mencukupi, meski tidak seberapa. Jadi jangan khawatir galau, gundah, dan gelisah. Tapi bersyukurlah dan nikmati apa yang ada. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rejeki.